Oh guys, game menarik nak apa Ha, okay guys, aku dah dah sampai counter desk. So jadi kita orang nak buat simple vlog atau kita just nak chat tu sahaja kalau betul ke. Kata saya ada apa? Ada supek-sumpek. So, so dan tak dicak lagi dan kita nak layer ni. Layer balik ada kat dalam kat dalam ada kod. Ada kod a putih dan akan tancaplah tali putih. Guys layan montase, peace. Suara itu tuklah yang Menyucikan, menyucikan, menyucikan tanpa lepas semua. Saya takdir untuk sampai nafsu memperkara itu hingga selalu indah pancar indah mimik emosi sudah merasai yang manis khas aku belum terucap tangis singa faham pada nafsu aku jadi ia kemas hibur hidup berdarah terkenal sebarkan sebarkan Mongolia kan Cantik rambut tu ni Cantik cantik, cantik, cantik. <laughs> Aku dah bawa rambut Haa aku dah bawa rambut Tu so, adalah progress dalam lebih kurang 70% Dan kita orang akan Uish cantik dulu lighting sikit Uish semak semak semak Lepas tu kitorang kena luar Sekejap aku bawa korang lah tua dekat studio Eh studio dekat dapur Sekurang cukup jadi so, dekat luar, ha. tak cak lagi. <laughs> okay, kat sini ada toilet tau? Patut tengok. Ada. Di toilet. Untuk, toilet untuk, untuk studio aku. Then kes tu ada bilik, bilik baru tambah. Dan then, then this is the kitchen. The oh, kitchen. Apa orang boleh nampak Amara aku The first time you <laughs> minum ice apa? Coca cola okay. dengan ice cream. Dia cakap, feeling dia sedap, enak So guys Aku rasa vlog ni tak panjang Sebab aku tak dikot, kita orang pergi potong rambut Amar aku dah potong rambut Eh, le-lelok jadi orang tua, sekarang jadi orang muda lah So guys, layan dulu. Kisar darah Homeless Cuba Homeless Homeless tu oh. Cuba guna langsung dari maksi Tekadkan azam demi untuk ibu Kau sangat berlisah Kau tak berlisah Seandain kau mah pupuk kaca jemaah Mungkin kamu berada dalam Pukuk kaca jemaah Pukuk menanti pasti Pukuk kaca jemaah Pukuk kaca jemaah Lepas-lepas paling kuat Waaaaaah <tis> <tak> <tis> Dah cukup-cukup-cukup <tis> Berbeza lakukan bicara Seandainya kau tahu Bapak yang menanti Pasti kau ubah nanti Untuk nanti Okay guys, sekarang Dah pukul 6 lebih Kita dah start daripada pagi tadi Sampai Pukul call 12 lebih ah 1240 dan pukul 1 lebih tu kita orang pergi Putraamba dan dan sekarang kita continue nah alhamdulillah rasa ada sikit lagi ha. aku chat color dia nak code color dia fluorescent green <laughs> sekarang aku dah serius penat gila aku nak siap-siap semua dah uh, aku tahu vlog ni membosankan A quiet bored fire boring so dah dah sana tengok-tengok je tak nak tengok sudah so skip je so guys aku aku akan end video sampai sini so guys don't forget to subscribe dan comment and share hamba ni lagi siam dah hospital assalamualaikum support us to keep, um untuk kita orang rich 1000 so, subscribers so yeah bye assalamualaikum bye